Moving Average. Bagaimana cara kerja indikatornya? Indikator Moving Average adalah indikator utama untuk menunjukkan arah pergerakan harga. Nilai Moving Average dihitung dari rata-rata pergerakan dalam jumlah lilin di periode tertentu. Misalnya, untuk menghitung nilai periode 5 lilin, indikator ini membagi jumlah harga penutupannya dengan 5. Kemudian, indikator bergerak maju satu lilin dan membuat perhitungan yang sama. Dengan cara ini, Seorang trader dapat melihat garis pergerakan dan arah harga yang lebih jelas, karena indikator ini menghaluskan lonjakan harga dan menunjukkan tren saat ini. Jika nilai periode ditingkatkan, sensitivitas harga menurun tetapi keterlambatan garis pada grafik meningkat. Di pengaturan indikator, Anda dapat memilih periode lilin dan dari empat metode kalkulasi. Simple Moving Average atau SMA adalah nilai rata-rata untuk periode terkait. Exponential Moving Average atau EMA bekerja dengan memperhitungkan nilai rata-rata saat ini pada periode sebelumnya. Dengan penghalusan, prioritas berkurang secara eksponensial dan tidak pernah sama dengan nol. Weighted Moving Average atau WMA memberikan prioritas utama pada harga saat ini. Maka, grafik WMA tidak terlalu bergantung pada harga lama dan prioritas perhitungan menurun secara linier. Smooth Simple Moving Average atau SSMA memperhitungkan sebagian besar lilin di periode sebelumnya, dan hasilnya jauh lebih halus. Moving Average adalah instrumen yang bagus untuk mendeteksi tren lateral di mana aturan trading yang berbeda dari aturan perdagangan tren lebih dominan. Selain itu, ketika dua indikator dengan interval waktu berbeda berpotongan, ini juga dapat mengindikasikan pembalikan tren. Semoga trading Anda sukses!